Hai Womers, apa aja sih produk-produk dari Wom Finance? Ada pembiayaan multiguna motorku, yaitu produk pembiayaan dengan jaminan BPKB motor milik konsumen yang ditujukan kepada konsumen yang membutuhkan dana cepat. Selanjutnya ada pembiayaan multiguna mobilku, yaitu produk pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil milik konsumen yang ditujukan kepada konsumen yang membutuhkan dana. Ada juga MASKU, yaitu layanan pembiayaan logam mulia dengan sistem pembayaran secara cicilan atau angsuran. Layanan pembiayaan ini dikelola dengan prinsip syariah. Yang terakhir, yaitu kredit pembiayaan motor baru khusus kendaraan motor yang bekerja sama dengan main dealer Mitra Um Finance. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung datang ke kantor cabang atau follow sosial media Wom Finance ya.